Karim Benzema kurang hoki, sudah gagal penalti, gol dianulir. Real Madrid gagal menang atas Osasuna di Pekan ke-7 Liga Spanyol 2022-2023, Senin 3 Oktober. Karim Benzema ketiban apes di Tadion Santiago Bernabeu. Duel tersebut berakhir dengan skor satu sama. Vinicius buka keunggulan tuan rumah di menit 42, sementara Osasuna membalas lewat Kika Garcia pada menit ke-50. Madrid mendapatkan keuntungan di menit 78. David Garcia di kartu merah usai menjatuhkan Benzema di kotak penalti, masih juga menunjuk titik putih. Benzema ditunjuk sebagai Algojo. Sayangnya, tendangan kerasnya menghajar Mister dan bola memantul ke atas hingga akhirnya keluar dari lapangan. Penyerang asal Prancis itu kembali kurang hoki. Ia mencetak gol pada menit ke-81, memanfaatkan bola muntah dan mengirimnya ke pojok kanan gawang Pasasuna. Akan tetapi, Hakim Garis mengangkat bendera setelahnya. Usai mengecek PER, wasit menyatakan Benzema offside saat bola terlepas dari kaki Rodrigo, gol pun dianulir. Ini adalah kali pertama Madrid kehilangan poin di Liga Spanyol 2022-2023. Los Blancos menyapu bersih enam laga sebelumnya dengan kemenangan. Hasil imbang tersebut juga membuat Madrid gagal menebut puncak klasemen dari Barcelona. Keduanya sama-sama memiliki 19 poin, namun Blaugrana unggul selisih gol. Presiden Real Madrid Florentino Perez ikut berduka atas tragedi Kanjuruan Presiden Real Madrid Florentino Perez turut berbelasungkawa Sungkawa atas tragedi di Stadion Kanjuruan, Malang. Pasalnya, insiden tersebut memakan banyak korban jiwa. Laga Arema FC menghadapi Persebaya, Surabaya di pekan ke-11 Liga Pertama 2022-2022 di Stadion Kanjuruan, Sabtu 1 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat menjadi solotan. Pasalnya, Aremania tak puas dengan hasil akhir tim kebanggaannya usai menelan kekalahan 2-3 dari tim tamu. Pendukung yang merasa tak puas dengan hasil tersebut masuk ke dalam lapangan sehingga membuat pihak keamanan menembakkan gas air mata. Mereka juga sempat terlibat gesekan dengan petugas keamanan hingga dikejar menuju tribun. Akibat kerusuhan tersebut, para supporter Arema mencoba keluar stadion hingga berdesak-desakan. Namun kerusuhan tersebut harus memakan korban meninggal sebanyak 174 jiwa. Mendengar adanya insiden berdarah di Stadion Kanjuruan, Perez pun turut berbelasungkawa. Ia menjelaskan dalam insiden tersebut, lebih dari 100 penggemar Armenia harus kehilangan nyawanya. Saya ingin mengenang para korban tragedi yang terjadi dalam beberapa jam terakhir di sebuah stadion di Indonesia, di mana lebih dari 100 orang telah kehilangan nyawa mereka. Belasungkawa kami yang terdalam untuk semua keluarga mereka, kata Perez dilansir dari AS Minggu 2 Oktober 2022. Sementara imbas dari insiden tersebut, operator Liga 1 2022-2023 PT LIB telah resmi menyatakan penundaan kompetisi. Dalam keterangannya, lanjutan pekan ke-11 kompetisi Liga 1 akan ditunda selama satu pekan. Carlo Ancelotti berikan update soal kondisi Luka Modric. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti menjamin bahwa Luka Modric tidak mengalami cedera yang serius. Luka Modric pulang dari Timnas Kroasia dalam kondisi yang tidak bugar setelah bermain penuh selama 180 menit kontra Denmark dan Austria di UEFA Nations League. Menurut warta dari Diario AS, pemain berusia 37 tahun itu menderita kelelahan otot pada panggulnya. Hal ini disinyalir akan membuatnya absen selama sepekan hingga 10 hari. Carlo Ancelotti mengkonfirmasi bahwa memang itu adalah periode waktu yang diperlukan oleh Modric untuk pulih. Dia memastikan sang maestro absen akhir pekan ini dan mungkin baru tersedia pekan depan. Sang juru taktik mengindikasikan bahwa Modric masih akan menepi ketika Sartar Donetsk melawat ke ibu kota Spanyol, namun dia diharapkan pulih ketika Real Madrid menyambangi markas Getafe pada laga lanjutan La Liga pekan depan. Itu tidak begitu serius, namun itu adalah waktu yang terlalu singkat untuknya kembali pada hari Rabu. Saya rasa mungkin tidak dia akan kembali akhir pekan depan, kata Ancelotti dalam konferensi pers jelang laga dikutip dari Marka. Pelatih asal Italia itu juga berbicara tentang kondisi Lucas Vasquez yang telah menepi selama tiga pekan terakhir akibat cedera. Yidanya adalah untuk melihat apakah dia Vasquez bisa pulih di hari Rabu kontra Qatar dan kemudian Sabtu kontra Getafe. Sama halnya seperti Modric, tambah Encelotti. Carlo Ancelotti beri cuti untuk semua pemain Real Madrid yang berangkat ke Qatar. Piala Dunia 2022 akan berlangsung pada tengah musim kompetisi Liga Liga Eropa alih-alih musim panas. Turnamen empat tahunan tersebut berlangsung pada 20 November hingga 18 Desember mendatang di Qatar. Pergeseran jadwal Piala Dunia 2022 adalah demi menghindari cuaca ekstrim pada musim panas di negara timur tengah itu. Di sisi lain, perubahan jadwal ini mengharuskan adanya jeda kompetisi di tengah musim di Liga Liga Eropa termasuk Liga Spanyol. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, sudah mengantisipasi kelelahan yang berpotensi melanda para pemainnya yang menjalani tugas negara di Piala Dunia nanti. Dikutip dari football espanya, Ancelotti berencana memberikan libur untuk para pemainnya setelah Piala Dunia 2022. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di Piala Dunia nanti. Real Madrid sedang memikirkan cara menangani situasi yang muncul usai turnamen, kata Ancelotti. Pelatih asal Italia tersebut tidak menutup kemungkinan para pemain yang membela tim nasional masing-masing mendapat libur hingga pertengahan Januari 2023. Mungkin sampai pertengahan Januari kami tidak akan bermain dengan pemain yang berangkat ke piala dunia dan mengandalkan pemain yang kami punya. Meski begitu, Ancelotti menegaskan rencana tersebut masih berupa wacana dan masih bisa berubah. Ia mengingatkan banyak hal yang harus dipertimbangkan termasuk waktu bermain para pilarnya di Qatar nanti. Real Madrid harus mempertimbangkan para pemain yang pergi ke piala dunia tidak akan bermain. Kami harus membedakannya dengan pemain yang tampil bertanding. Kami mungkin akan memberikan mereka semacam sesi pramusim, tetapi lebih dulu mereka harus beristirahat. Kita lihat nanti situasinya. Tutur dia lagi.